pertama kita siapkan dulu rokok dan hingga satu batang kedua kita siapkan jarum oh, untuk menjahit ini dan ketiga oh, USB colokan charger pada HP Android Anda lalu di sini ada kita pakai ini dar, nah ini kita masukkan di sini